Nama saya Zaki dari TKA satu. Saya akan bacaan bacakan doa buka puasa bis mila hilam nilaim awal sumtu wa mika aman tuwa ala bisika ahwal tu ahama lahirin